Video ini adalah materi awal rupa dasar Dwi Matra dan kamu lagi ada di Artful Money Art Design Channel Rupa dasar berisi materi dan praktik agar kalian mengenal dasar-dasar teori visual seni rupa dan desain baik dari unsur-unsur visual ataupun prinsip-prinsip visual untuk menyusun unsur-unsur tersebut dalam bidang dua dimensional Di tempat lain, mata kuliah ini disebut nirmana Pada prinsipnya, mata kuliah ini hanya mengolah unsur rupa yang paling mendasar untuk melatih kepekaan kalian dalam menyusun unsur rupa dua dimensi. Kelak, Anda akan semakin peka dalam mengolah karya rupa dua dimensi, seperti karya desain, poster konten sosial media, layouting, UI, dan UX, kemudian karya-karya lukisan, karya surface design, atau desain permukaan pada dunia kria, juga karya seni rupa desain dan kria lain yang sifatnya dua dimensional. Bisa juga diterapkan pada karya videografi atau fotografi, Kuliah rupa dasar atau nirmana menjadi mata kuliah penting yang diselenggarakan di seluruh universitas seni rupa dan desain di seluruh dunia. Karena mata kuliah ini mempelajari dasar bagaimana menyusun keindahan sebagai kemampuan dasar kamu berkarya. Sekarang kita masuk ke unsur pertama dari unsur-unsur desain dan seni rupa yaitu titik. Titik tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar, rautnya pun ada yang tidak beraturan. Unsur titik adalah unsur yang paling sederhana dalam teori visual juga merupakan unsur yang paling kecil. Biasanya, titik dilambangkan dengan bulatan. Ingat, karena titik tidak mempunyai ukuran, maka bulatan yang berukuran besar dapat dinamai sebagai bidang lingkaran. Menariknya, unsur titik ada pada setiap karya. Titik adalah dari mana semua elemen berawal juga berakhir. Ilusi titik terjadi karena kesalahan penangkapan pada mata manusia, jadi seolah-olah mata tersesat dalam mengamati sesuatu objek karena mata bukanlah alat pengukur yang baik, titik yang berwarna jika tergabung dapat membentuk kesan kumpulan warna yang solid atau utuh. Maka dari itu, dalam dunia desain grafis, titik dapat mempengaruhi hasil cetakan yang dihitung dari kualitas dot per inch atau beberapa titik dalam satu inch, atau yang biasa disingkat dengan istilah DPI. Dunia Cetak menggabungkan titik-titik warna campuran dari warna-warna cyan, magenta, yellow, dan key atau black. Sedangkan dalam layar TV maupun layar digital lainnya dihasilkan dari titik-titik RGB atau red, green, dan blue. Solidnya warna dari kumpulan titik merupakan efek dari kemampuan keterbatasan mata dan kemampuan pikiran dalam membaca kumpulan titik-titik. Sekumpulan titik-titik tersebut dibaca menjadi sebuah warna solid, bahkan warna yang bergradasi, juga warna yang menumpuk. Ini yang dimanfaatkan oleh seniman pointilisme, sebuah aliran karya seni lukis yang selalu menggunakan titik dan hanya titik dalam karya-karyanya. Lukisan bergaya pointilisme mengandalkan torehan kuas yang membentuk raut titik yang ekspresif. Berbeda dengan pointilisme, aliran divisionisme membagi bidang dari tumpukan titik-titik sehingga menghasilkan pembagian warna yang berbeda dari kelompok banyaknya titik-titik. Ini adalah karya Basit Abdillah, alumni seni rupa upi yang menggunakan titik-titik paku untuk berkarya figuratif. Untuk mengerjakan tugas-tugas nirmana, hindari penyusunan membentuk objek tertentu, sebagaimana arti nirmana, tak berwujud, dan juga tak bermakna. Jadi penyusunan diketekankan pada pengolahan prinsip-prinsip rupa. Karya-karya tadi hanya sebagai contoh bagaimana kamu mengolah unsur visual dalam sebuah karya. Rupa dasar adalah tempat mengolah kepekaan kamu sebagai landasan kamu berkarya di masa yang akan datang. Sampai ketemu di video selanjutnya, and I hope it helps.